Bapak coba telpon Saya mau tahu nih legalitas rajanya apa Nama yang raja itu Pak, saya kerja Ini kan semua saya menarik Ya Bapak, bapak Banpol gak punya kewenangan oh, sama gak, sekali Aku tahu, saya gak punya Banpol Bapak, seragam ini dari mana? Ya dari orang itu Berhak gak pakai seragam polisi? Ya saya gak tahu Jadi saklan, polan, Ini satlantas nih nih Cuman gak ada pangkat doang kan bedanya kan? Iya Bapak udah tahu kan? Karena itu saya tanya bapak Iya Bapak Bancol. kalau udah tahu gak usah tanya sama saya Sama aja bohong kan? Iya, Kalau ya, pintar, ya, ya, ya, ya, udah udah anggota banyak komen. Kewenangan rezinya apa? Seragam nggak jelas. Tanya sama dia, Pak. Iya, makanya tidak pun. telepon suruh ke sini. Hidup ini cuma 60 puluh hari 60 tahun, bang nggak usah banyak komen, ya. Sama kita makan nasi, Pak. Distrakkan dari. Air yang, yang menjijikkan, Pak. Tidak ser sama. Seragam polisi. Kalau pintar, pintar lah, Pak. Seragam polisi terus di sini ngapain? Loh, jadi tugas kan sama hukuman saya ya Bapak, hmm. bahan pol nggak ada kewenangan Bukan, masalah kota, saya buat. Masalah kota, masalah kota Sering rajian nggak ini, Bang? Mereka dua? Sering nggak di sini? Setiap hari? Ini, sering rajian Kedua ini? Setiap hari? Dia aja berdua, ada polisinya nggak? Ada juga Ada juga? Coba dipanggil, Bapak itu Saya mau tanya ini kewenangannya apa? Tanya, saya tidak takut. Apa orang ini? Dia tadi saya lewat lagi, apel memang Iya, saya di Semanggi di sini. Orang apa yang kami jumpai kemarin? Ini Polres Madina, tapi Banpol. Gimana ceritanya? Saya tidak tahu Pak. Bapaknya sama siapa? Siapa yang berseragam? Orang itu. Orang itu. Siapa namanya? Pak siapa? Pak siapa? Jabatannya? Lo, Bapak gimana kok bodoh pertanyaan Bapak? Polisi lalu lintas Mamulyanto. Baiklah, saudaraku, ini sudah kita tonton videonya dan viral, sangat viral di TikTok ya. Ini sangat viral di TikTok terkait masalah ada bampol yang ikut rahasia. Nah, di sini terjadilah ribut-ribut ya. Nah, terjadi ribut-ribut. Baik, sedikit di sini memang harus kita tahu. Bampol ini kan artinya bantuan polisi, ya, bantuan polisi. Kalau saya melihat ini, ada, dengan adanya bampol ini sebenarnya bagi saya ini sesuatu yang positif. Pertama, karena jumlah personil polri yang aktif, ya, di lapangan seperti kayak di lantas dan sebagainya, atau di polsek ini kan sangat terbatas jumlahnya. Kenapa jumlah Polri ini sangat terbatas jumlahnya? Karena anggaran negara belum mampu untuk menambah jumlah aparat Polri. Itu terkait anggaran negara. Maka dengan adanya Bampol ini sebenarnya ini bisa membantu tugas-tugas aparat Polri yang di mana di wilayah tersebut masih dibutuhkan uh, banyak Polri tapi perlu bantuan dari rakyat maka tentunya rakyat ini ada yang dijadikan bampol atau bantuan polisi ya namun terkadang di sini ya ada yang salah paham contoh masalah rahasia ini kalau di situ ditulis ada rahasia maka di situ harus ada polisi kalau polisinya terbatas mungkin cuma satu orang karena jumlahnya polisi sedikit di beberapa wilayah butuh bampol seperti ini nggak ada masalah bagi saya membantu untuk lancarnya lalu lintas. Ya. Namun yang jadi masalah kalau ini disalahgunakan ada ada yang menyalahgunakannya untuk rahasia. Kalau mau rahasia ya di situ harus ada polisi yang aktif minimal satu orang. Ya kalau di kota-kota besar, ya polisinya banyak. Yang susah ini kalau di daerah-daerah, polisinya sangat sedikit. Ya. Kalau Di kota pun bisa jadi, uh, jumlah penduduk dengan jumlah poli polisi itu belum, uh, belum sebanding ya. Uh, berapa persen jumlah polisinya. Maka masih dibutuhkan bantuan polisi. Nah, kita bersyukur ada bantuan polisi begini. Paling tidak, ini mengurangi pengangguran di Indonesia. Saya belum tahu juga pos-posnya untuk Bampol ini, dia dapat honor kah atau da, dapat gaji kah atau uang saku kah, saya juga belum tahu. Tapi yang jelas, dengan adanya Bampol yang terorganisir, rakyat, rakyat yang diorganisir seperti Bampol ini, sebenarnya ini positif ya, kalau menurut saya. Cuman jangan sampai disalahgunakan. Karena memang tidak ada pangkatnya di situ nah Namun apapun itu ini terjadi eh, kesalahpahaman ya, Antara eh, pengendara atau warga dengan bampol Jadi harus diperjelas memang tugasnya kalau menurut saya Ya mudah-mudahan saja tidak ada yang menyalahgunakan eh, Bampol ya Sebagai bampol menyalahgunakan mudah-mudahan tidak ada karena semua itu pasti BAMPOL ini bergerak atas instruksi daripada oh, anggota Polri yang aktif di tempat masing-masing. Ya, karena kembali lagi, memang jumlah polisi masih kurang untuk di, di jalanan seperti ini ya, untuk oh, lantas. Namun ke depan kalau negara kita semakin maju, ya seperti negara-negara maju lainnya, kayak saya contoh ya di Malaysia. Itu memang jarang nyaris ada polisi di lapangan. Karena semua sudah serba CCTV. Kalaupun ada polisi turun itu sewaktu-waktu saja pada saat rahasia. Ya, dalam waktu tertentu. Tapi kalau sehari-harinya nyaris tidak ada polisi kelihatan di jalanan. Itu kalau sudah negara-negara maju kayak ya Malaysia sudah menerapkan itu. Karena semua sudah berbasis CCTV. Kemungkinan Jakarta juga akan mungkin mulai berlaku itu ya. Mengandalkan CCTV Nah mudah-mudahan ada penyampaian ya Terkait apa tugas-tugas Bampol ini Ya saya sepakat Kalau saya sepakat ada Bampol ya Paling tidak itu Membantu tugas Ya tugas-tugas Polri Di lapangan Yang mana jika di lapangan itu Jumlah porsil Polri masih Sedikit jumlahnya Demikian saudaraku, mudah-mudahan ini bisa ke depan semakin baik Dan masyarakat juga tidak salah paham Dan yang masuk menjadi anggota Bampol juga semoga tidak menyalahgunakan Wewenang terkait masyarakat karena pasti semua akan beribut ya, Tetap semangat kawan Bampol lanjutkan sesuai dengan instruksi dari Polri yang masih aktif dan sebaiknya kalau ada rahasia seperti ini seharusnya ada apolo eh, yang aktif di situ yang eh, berdiri atau ya memang tugas pokoknya di situ. Demikian kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati.